sedikit saja tentangmu melintas lupuk mata ini menjadi kantung-kantung air dalam perahu aku ingin menulis namamu Sesekali di pusaran ombak, tapi semua aku urungkan. Sebab, aku ingat suaramu ketika menyeratkan tanjung-tanjung bahwa kita akan lebih nyaman pada sebuah kesederhanaan. Bukan pada apa-apa yang berlebihan Aku selalu berusaha Menjaga hatimu Maka kumohon mohon Kau juga melakukan hal yang sama denganku Saling menjaga Agar tak ada yang tersakiti Dan aku suka semua tentangmu Kecuali satu hal Kau menenggalami dirimu sendiri